Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat salam satu hobi salam budidaya dan mudah-mudahan sahabat tidak bosan-bosannya menyimak serta mengikuti channel ini oleh karena itu untuk sahabat-sahabatku yang belum subscribe bantu di subscribe like serta di komen agar saya semakin bersemangat untuk membuatkan video-video yang baru yaitu, tentang pengalaman-pengalaman saya, baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan, dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata yang ada di Desa Mulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Oleh karenanya, untuk sahabat-sahabatku, bunyikan pula tanda loncengnya agar sahabat mendapatkan notifikasi apabila saya mengunggah video-video yang berikutnya dan oke okay sahabat ya di sini saya akan sedikit berbagi terutama untuk sahabat-sahabat pemula yang mungkin saja sahabat masih menyimpan keraguan dan tentunya perlu sahabat ingat bahwasanya segala sesuatu itu membutuhkan proses dan proses itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Begitu Begitulah waktunya sahabat ya. Yang mungkin saja sangat panjang serta tidak sesingkat seperti apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita selalu dituntut memiliki kesabaran, keuletan, pantang menyerah serta selalu optimis. Juga sahabat jangan takut terhadap proses. Jadikan masa-masa itu suatu momen yang indah. Karena dalam masa-masa berproses kita akan mendapatkan sebuah pengalaman, pengetahuan, dan ilmu yang tentunya akan bermanfaat di kemudian hari. Oke sahabat, dan mengapa saya menyebutnya bahwasannya? di dalam berbudidaya ikan itu ada kesamaannya dengan berbonsai yang mana sama-sama dalam prosesnya yang mana di dalam langkah awal untuk berbonsai tentu saja yang pertama atau lebih dulu kita persiapkan yaitu tentang pohon sebagai bahan bonsainya setelah itu mempersiapkan media tanamnya untuk menanam Agar bahan bisa tumbuh hidup dengan subur dan baru masuk dalam tahap yang selanjutnya, suatu misal proses percabangan, perantingan, dan lain sebagainya, untuk membuat sebuah tajuk-tajuk yang indah. Dan dari situ, bahan atau pohon kita baru bisa dinamakan sebagai bonsai yang sudah pasti akan ada nilainya tersendiri sahabat dan yang proses itu sama halnya dengan saat kita berbudidaya ikan sahabat suatu misal ketika kita merawat airnya juga kesehatannya pemberian pakan dan menunggu proses pembesarannya, yang tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama, sahabatnya, sehingga ikan-ikan kita layak untuk dipanen serta layak pula untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, saya selalu berpesan untuk sahabat-sahabat pemula, sahabat jangan takut terhadap proses. Jadikan proses itu sebuah momen yang indah, momen yang menyenangkan karena di dalam berproses itu ilmu pengetahuan akan kita dapatkan. Yang tentunya akan menjadi sebuah acuan untuk hari depan. Dan satu lagi sahabatnya ya, bahwasanya sabar, ulet, tekun dan selalu optimis bahwa sahabat juga bisa oke sahabat terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bisa menghibur dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya terima kasih